terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini sebelum kita mendapatkan kebahagiaan nih dari kakak Rizky Pilar dan Dedek Leseki Kejora ketika semalam live di channel YouTubenya kakak Pilar, sahabat ya. Walaupun tersendat-sendat. Tetapi ini cute banget persahabat, Alhamdulillah mendapatkan kebahagiaan dari pasutri yang selalu tampil cute, tampil mesra dan tampil manja nih persahabat ya. Membuat para fans bahagia, Masya Allah persahabat ya. Ini kayaknya kakak Rizky Bilar gemes banget sama Dede Elasti persahabat ya, Aduh, saking gemesnya tuh di uang-uang lagi ya <laughs> Kepala Dede Elasti Tetapi ini lagi viral banget gara-gara kecoa persahabat ya live dari Dede Elasti dan kakak Bilar harus dihentikan Tuh persahabat ya Dan ini moment off game Lebih cute, mereka tidak tahu kalau sudah direkam persahabat ya Masya Allah Dan kita lihat In ekspresi keduanya saat ada kecewa menghampirinya persahabat ya aduh <gifat> ekspresi kagetnya sungguh cute persahabat ya kita lihat di kolom komentar nih ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Rina Marlina 639 mengatakan sebentar live nya mungkin ada gangguan teknis pas tadi live suaranya hilang tuh persahabat ya kita lihat juga di komentar berikutnya dari akun Instagram Sade City mengatakan, udah selesai apa belum live-nya? Gara-gara kecoa nih live-nya jadi selesai katanya tuh ya. Gara-gara kecoa, tentunya live-nya langsung ditunda lagi persahabat ya. Tetapi kita sudah merasakan kebahagiaan yang diberikan dari dede lesti dan kakak rizky pilar berikutnya ini adalah ekspresi cute yang terekam kamera persahabat ya saat dede lesti tentunya kaget nih saat ada kecoa yang menghampiri masya allah langsung dipeluk sama kakak bilar tuh aduh sosut banget persahabat ya bisa bisanya ada nganuk katanya tuh <laughs> ini diunggah oleh wrestler update yang mana di sini mengandung kekiutan dan kebahagiaan persahabatnya, masya Allah. Tentunya persahabatnya kita lihat ekspresi dari Kakak pilar Ini membuat kita semakin bahagia aja nih ya Di situ di DLSD, saking kagetnya langsung ketakutan persahabatnya, diblok aja oleh suami tercintanya, masya Allah. bahagianya kita melihat, tentunya dua bucin ini yang selalu tampil memberikan. Kegiatan kemesraannya, para sahabat, ya, doakan yang terbaik untuk rumah tangga mereka. Mudah-mudahan ada, mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu memberikan inspirasi untuk kita semua. Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan. nggak tahu unggahnya kapan, nih, para sahabat. Ya, kita lihat ada foto apa, crispy pilar ini, unggahan dari kakak. Dan kakak Rizky bilang menuliskan sebuah kalimat caption Laki-laki sejati itu cuma takut sama tiga hal Yang pertama Tuhannya Yang kedua Ibunya Dan yang ketiga kecoa Terbang Wow <t welfare> Itu si kakak yang nulis kapan ya Padahal tapi nggak kaksi persahabat ya Memang luar biasa Ini suatu kebetulan apa Emang disetting nih persahabat ya Sampai segitunya nih kakak Rizky Bilar posting foto dan menuliskan sebuah kalimat caption terakhir bikin kakak juga bersahabat ya. Takut sama kecua terbang katanya. Aduh memang luar biasa banget idola kita ini. Selalu membuat kita bahagia bersahabat ya. Doakan selalu yang terbaik untuk keduanya. Dan berikutnya juga kita lihat bersahabat ada unggahan spesial. Wow Masya Allah mewah banget ya. Ini gedung untuk acara hari ini, tasyakura pernikahan, masya Allah luar biasa, doakan selalu yang terbaik, mudah-mudahan semuanya lancar dan dimudahkan persahabat ya. Kita tentunya makin gak sabar menyaksikan acara yang paling bahagian kita rasakan, yang kita dapatkan hari ini sahabat, ya Kita lihat juga ke keunggah berikutnya. Di sini kita lihat ada unggahan spesial dari akun Sania Indri persahabat ya. Ini adalah ritmes dari The Dialactic Kejora dan salsa Indra dan para kita lihat postingannya ini terlihat di gedung Tribrata, para sahabatnya masya Allah. Mudah-mudahan tentunya semoga hari ini tidak ada kendala dan dilancarkan, amin, ya robbal alamin dan saja kejutan bahagia para sahabat ya doakan selalu yang terbaik pokoknya untuk idola kita hari ini kita masih menunggu cidukan dan kabar baik selanjutnya atau stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh